Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BME Misteri, jumpa lagi dengan kami tim BME Misteri. Kali ini kami sedang berada di Kampung Selang Cau, RT 02 RW 12 Desa Wanasari Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Yang mana di sini ada sebuah makam wali yuloh, yang disebut Uyut Selang ya gua selang. Inilah makamnya ya, sahabat Bambi Misteri dan di sana sudah ada Pak Lubis. Dan tadi kami sempat komunikasi dengan pengurus makam yaitu Pak Ujang. Uh, sambil menunggu hujan reda, kebetulan di sini habis hujan. Jadi kami ngobrol banyak, cuma memang Mohon maaf buat sahabat pembe misteri Untuk meliput ke dalam kami tidak diizinkan Hanya untuk meliput di luar silahkan menurut Pak Ujang ya Namun sebelum berlanjut Saya mohonkan support terus kami di channel ini Dengan cara subscribe, like, dan share Tinggalkan juga komen anda Agar kami terus berkembang Dan terus introspeksi diri channel kami tentunya Baik sahabat pembe misteri Inilah makam wali Yulo yang disebut makam Ujud Selang ya, di sini kita coba telusuri dulu ya. Ini bertempat di pemakaman umum, di tengah-tengah pemakaman umum ya, sahabat BMW Misteri ya, di tengah-tengah pemakaman umum. Tepatnya di kami Ulang lagi yaitu di Kampung Selang Cau RT02 RW12 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Adapun juru kuncinya yaitu perawatnya Pak Ujang ya. Di sini tadi kami ngobrol lama untuk mendapatkan izin, namun untuk meliput ke dalam kami tidak diizinkan dan ada hal aneh yang kami alami di sini tentunya. Ketika Pak Ujang pulang, pamit pulang dan kami ngobrol dengan Pak Lubis dengan tim, tiba-tiba ada pohon pohon jambu ya, disebut jambu batu patah. Cuman yang jadi keanehan saya di sini ya, patahnya seperti di di gergaji gitu ya, sahabat ya ini, seperti di gergaji, uh, aneh sekali gitu ya, seperti ini. Nah ini sahabat ya, seperti dipotong, dipotong rata. Nah, seperti ini, dalamnya pun berlubang. Ayo coba saya coba kesini ya, siapa tahu. Ada sesuatu. Nah itu sahabat Bembe Misteri patahannya ada di sana tuh ya, patahannya. Ah, ini, ini patahannya ya sahabat ya. Aneh seperti di, di gergaji gitu, patahnya seperti di gergaji dan jarang sekali pohon jambu batu ini patah ya, karena memang dikenal sangat, sangat sangat kuat gitu ya, pohonnya sangat kuat. Seperti ada keanehan gitu, uh, kembali ke topik ya, sahabat. Ya, makam Wali Yuloh ini sering didatangi para-para pejiarah ya, dari luar kota bahkan tadi, menurut cerita Pak Ujang, ada yang sampai dari Surabaya datang ke sini ya, dan makam ini juga berhubungan dengan salah satu pohon yang disebut pohon bercabang 9 ya, sahabat BMW ya. Ah, pohonnya di sana tuh ya, cuman berhubung hujan ah, tempatnya juga becek ya. Jadi saya tidak tidak bisa kesana ya. Sebetulnya saya pengen meliput kesana ya. Cabangnya ada sembilan ya. Yang menurut Pak Ujang itu adalah tanda bahwa di sini adalah pernah hidup seorang keturunan wali Yuloh. Yang diibaratkan pohon cabang sembilan itu adalah sembilan wali ya. Di sini ada keturunannya katanya. Baik sahabat misteri Hanya itu ya sekelumit Yang bisa kami dapat dari makam ini ya Makam Keramat Uyut Selang Dan di sini saya mau Masuk ya Inilah makam Uyut Selang Nah kita ngobrol dengan Pak Lubis ya Ngobrol aja dengan Pak Lubis Pak ujang. pak ujang tadi okay. jadi setelah kita tadi Udah ke dalam yang saya dapatkan kira-kira begini hmm. memang tadi saya cerita sama pak ujang kalau memang uh, beliau ini ini pengembara gitu kan pengembara. Akan dibenarkan tadi sama pak ujang yeah, yeah, yeah. dan yang saya tangkap tadi uh, beliau itu memang bukan orang sini, bukan orang sini Pak, ya? anak dan istrinya ditinggal gitu kan, hmm. ya itu yang dari, yang dibilang bilang Pak Ujang mungkin beliau ini berasal dari Cirebon. Cirebon, iya. Pak Ujang beliau ini dari Cirebon. Dari Cirebon. Masih keturunan sembilan uh, wali itu ya. Gitu. Nah. yang kalau sebenarnya oh, si Arkan itu apa ya? Ngaji atau gimana jadi, jadi yang lebih diutamakan sama beliau itu menurut saya ahlak Oh jadi beliau itu mengajarkan ahlak? ahlak peradaban gitu Peradaban manusia. Waktu itu, hmm. waktu itu. Uh, itu masa-masanya di ya 1800an sih katanya juga tadi kata cuman kan saya belum pernah nangkap cerita kalau memang di sini ada uh, makan keramat untuk selang gitu ya. saya malah baru dengar juga baru kita baru ini mampir ke sini gitu dan ternyata masih banyak ya pak ya istilahnya makam-makam maka atau situ situs sejarah yang di, perlu diungkap juga mungkin ya Pak, hmm. ya? karena ini aja kita baru tahu sekarang baru ya, tahu ini. Ya. Hmm. Jadi ya kalau menurut Bapak bagaimana perkembangan kita di ya karena kita melipat intinya seputar misteri gitu ya. Hmm. Apa yang Bapak dapat kesan dan kesannya gitu lah. ya kalau hmm. saya sih ya mungkin ya alhamdulillah bisa bisa bisa uh, kita meliput seperti ini pak uh, di satu sisi hmm. saya menambah pengalaman yeah, yeah. di sisi lain ya insya Allah menambah mempertebal iman kita pak seperti yeah. itu uh, uh. dan uh, kembali lagi saya ya ke ke, ke bapak nih uh, Selama ini, kan banyak orang bergiarah gitu, Pak. Ya, mendatangi salah satu makam keramat atau makam Waliullah, hmm. atau makom ya, kebebasan hmm. hmm. sebenarnya seharusnya gitu, Pak. Yang diajarkan sama agama Islam itu meminta ke makamnya, atau gimana, Pak? Nah, nah ini, nah. Nah, ini di sini sebenarnya, kalau menurut saya sih. Hmm. Banyak orang tertipu di sini Banyak orang tertipu ya? Banyak orang tertipu Artinya Orang Datang mendatangi kuburan hmm. Jadi yang diminta sama yang di dalam kubur gitu kan oh, yang di dalam kubur. Maka padahal tugas kita hanya mendoakan gitu hmm, Mendoakan itu ya, Mungkin Ma, begitu Temanya. Mungkin Ya Bapak juga yang selama ya enggak ya. ada pak yang perlu kita minta sama yang ada di dalam kubur enggak ada hmm. perlu jadi pada intinya kita masuk, hanya mendoakan mendoakan jadi kita datang nih ke, ke makam keramat seperti kita tadi kan masuk kesana sebelum hmm. kita berbincang-bincang uh, uh, seperti ini nih ya, ya. jadi intinya kita datang mendoakan beliau Bukan berarti kita meminta sesuatu dari beliau gitu Pak ya? Bukan, bukan Bukan, jangan <tuh> Iya, iya, iya, seperti itu Pak, ya. Jadi seharusnya ya, ya seperti itu Pak ya Tapi ya itulah kebanyakan Ya banyak sih ya, ya pengalaman saya gitu ya Yang nggak saya sebut siapa-siapa Intinya sepengalaman saya, saya Saya tahu saya mereka itu datang Oh di sana tuh ada keramat bagus minta aja sama keramat itu kan kebanyakan seperti itu kan. Nah, jadi eh. jangan bukan begitu. Ya. Jadi kita hanya mendoakan beliau minta diampunkan segala dosa ya. segala perbuatan kebenaran dijadikan amal ibadah. Oh, gitu. Kalau saya sendiri sih begitu kalau mandatanya makam yang terutama kan kita mendoakan beliau ya, ya, oh, gitu, kita ya. nggak ada lagi kecuali itu aja mungkin ya. seperti ini pak bah saya minta ini Suka supaya, supaya tahun ini nah, saya ada. bisa begini kalau nah, saya bisa kebeli tanah di sini bah saya nanti bawa sesuatu ke sini mungkin seperti itu kali pak nah, <laughs> nah, nah, nah. jadi, jadi kita juga tadi udah jarak ke dalam hmm. salam sel kita di dalam itu hmm. tempat hmm, mediasi Artinya, apa yang saya tangkap tadi yang saya ceritakan sama Pak Ujang dan beliau membenarkan kalau uh, beliau ini mungkin kan sudah pernah mendatangi uh, Pak Ujang sendiri kan gitu. saya juga tidak tahu tapi ya dan aromanya juga langsung wangi dan seluluh yeah. Saya juga pertama masuknya sama Pak. Cuman kalau saya semakin lama semakin hilang semakin hilang Cuma tercium bau tangi sama bau bunga-bunga iya. uh, yang ada di situ, gituan. Tidak ada bau bunga di situ, tidak ada ya, aromanya. Nah, saya mencium rumah itu beda, khas Mereka. Iya. Tidak tahu. Yang mungkin tidak bisa ditiru, juga. Iya. Hmm. Bisa saya tarik kemana aromanya gitu, juga ya. hmm. Jadi itu aja kali saya hmm, Jadi e, apa Bapak gitu sekilas gitu hmm. Beliau ini Rawa seperti apa sih Pak? Uh, yang saya tangkap tadi begini Saya hanya Setelah saya doakan beliau Sudah hmm. memperlihatkan wajah Orangnya Pakai sorban hmm. Jadi sempat uh, Ininya Kan sorbanya dililitkan ke sini oh, di, gitu di selendang sini Ya gitu, oh, itu, gitu ya. Tapi nggak tahu kebenaran itu tetap bagi orang-orang yang suka mendatangi ke sini Ya mungkin itu aja sahabat BW Misteri ya uh, Lumit memang minim sekali jadi Pak Ujang itu uh, bukan tidak boleh ya Jadi takut tadi Uh, seperti gimana, takut orang salah persepsi gitu hmm. Pak ya uh, Dan beliau juga tidak mau digembor-gemborkan ya. Katakan Pak Ujang Ya mungkin sahabat Bami misteri Ada yang mau bergiara Silahkan ya Saya kasih alamatnya nih Makam Wujud Selang Di kampung Selang Cau RT02 RW12 Di Wanassari Sari Kecamatan Sibitung, Kabupaten Bekasi Nanti temui aja Pak Ujang Selaku juru kuncinya Iya kan begitu tadi Pak, ya begitu. Nah, ya mungkin itu aja ya sahabat PM misteri Saya yang bertugas, oh, maaf kami yang bertugas. Uh, saya dan dah dengan Pak Lubis mengaturkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, tinggalkan komen juga. Uh, untuk kami tetap introspeksi diri, membangun channel kami ini. Dan saya tutup dengan bilahi topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.